2 uh 3 -huh. Ya. sayang tingginya di jalan penjaga ayo Aku takkan Yuh yuh, yuh yuh Just a Hey! <laughs> jadi kami ya. Rupanya itu sesuai nama namanya rupanya sudah. Jadi nanti setelah diserahkan kami kembali kami panggil satu persatu <tuh>. nanti bisa diambil ke kami gitu. Pulosik, yang kembali kartu yang tadi. Kartu kekuatan Tetap posisi. enam Tetap posisi kali yang selamat <tusuk>